Malaysia berhasil menang 1-0 kontra Thailand pada leg pertama semifinal piala AFF 2022. Laga Harimau Malaya versus Gajah Perang di Stadion Bukit Jalil Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Pada laga itu, kedua tim menampilkan permainan terbaiknya. sejak awal laga Thailand terus melancarkan serangan untuk membobol pertahanan Harimau Malaya. Namun, serangan balasan Harimau Malaya membuat Thailand kebobolan gol di menit ke-11. Faisal Halim berhasil mengukir namanya di papan skor yang menyambut preventiran kegaduhan. <-tongan> Pada babak kedua, Thailand kembali melakukan serangan. Rahel Dangda mencoba mengirim bola ke gawang Malaysia lewat sundulan terarah, namun bola membentur Mister Gawang. Di menit ke-55 Malaysia, kembali membobol gawang Thailand, Dominik Tan menanduk masuk bola tembakan bebas. <Ses> namun gol tersebut dianulir wasit karena drain dianggap melakukan pelanggaran yang mengganggu kiper Thailand hingga peluit panjang berakhir Thailand tak mampu menciptakan gol laga berakhir dengan kemenangan harimau malaya 1-0. kedua tim masih akan bermain pada laga kedua Selasa 10 Januari 2023, Thailand menjadi tuan rumah di Taman Sat Stadium.